Saya terkejut ketika tim marketing menyatakan banyak orang yang meminta dibuatkan video narasi tentang servo mekanisme. Saya terkejut karena merasa ilmu ini berat jika diajarkan melalui video karena ini ibarat ilmu silat. Ada gerak yang harus dikerjakan, ada latihan yang harus diulang-ulang, ada perilaku yang harus diubah, dan ada kebiasaan yang harus di -break. Pola dalam diri manusia tidak mudah membongkarnya. Kebiasaan tidak mudah mengubahnya. Kecenderungan-kecenderungan dalam tindakan seseorang tidak mudah menggantikannya. Karena itu sudah jadi pilihannya secara bawah sadar sistem dirinya. Sudah jadi pilihan maunya dia. Automatic guided system itu terpasang oleh dirinya sendiri sehingga banyak kejadian dalam kehidupan seseorang itu mengulang. Itu lagi, itu lagi. Bisa itu kesialan-kesialan, bisa itu keberuntungan-keberuntungan. Itulah sistem yang melayani kehidupan seseorang, yang dalam bahasa Latinnya servo mekanisme. Kalau diterjemahkan bebas, apa itu servo mekanisme adalah sistem kehidupan yang melayani kehidupan seseorang. Ada servo seseorang yang selalu untung, ada servo seseorang yang selalu merugi, ada servo penuh masalah. Ada servo yang jalan hidupnya semua serba mudah. Ketahuilah sahabat, pola dalam kehidupan seseorang adalah orang itu sendiri yang menciptakannya. Pertanyaan sekarang, kenalkah Anda dengan pola-pola dalam kehidupan Anda tadi? Pola uang datang, pola uang keluar, pola konflik, pola damai, pola masalah, pola keberuntungan, dan ratusan pola lainnya. Kita kasih contoh sederhana. Siapa para sahabat saya saat ini yang kalau saya tanya, Adakah yang punya servo keberuntungan kalau sedang cari parkir? Misalnya di Jakarta kita mau ke mall, malam minggu cari parkir di mall. Dimana cari parkir susah setengah mati waktu itu. Tapi kalau dia dalam tanda petik yang nyetir, selalu dapat tempat parkir cepat bahkan di depan langsung tanpa muter-muter dan itu selalu. Itulah servonya dia. Ganti coba dengan orang lain. Bisa 30 menit muter-muter cari tempat parkiran gak nemu-nemu dia punya servo kemudahan di dalam mencari tempat parkir orang yang pertama. Itulah servo positif dari orang yang pertama. Sementara teman yang satu tadi, yang 30 menit muter-muter di dalam mencari parkir di tempat ramai, selalu dan begitu tersering dalam hidupnya. Itulah servo dirinya di dalam mencari tempat parkir. Dalam mencari nafkah, dalam mencari rezeki, di dalam berjodoh, relationship pertemanan, bermitra, membangun organisasi, membangun usaha, Bersosialisasi, semua manusia dewasa punya servo mekanisme. Servo kantong kosong misalnya, servo selalu ditipu, servo selalu sial, servo selalu ada yang nyelamatin kalau ada masalah, servo selalu untung, servo kalau habis cuci mobil selalu kehujanan mobilnya, servo kalau nemu uang di jalan mau dapat rezeki, dan ada ratusan servo dalam kehidupan manusia ini yang Anda sendiri yang membentuknya dan menjadi pola dalam diri Anda. Pertanyaan sekarang, inginkah pola servo negatif Anda itu dihilangkan? Bagaimana meng-cancel servo negatif dan menjadikan pola baru yang positif yang menghasilkan kesehatan, menghasilkan kemakmuran, menghasilkan kebahagiaan? Mau kan? Inilah video naratif yang akan kita buka semua rahasia servo mekanisme tersebut. Di sini adalah tempat servo Anda diubah. Ubah jalan hidup Anda ke depan untuk menjadi yang terbaik. Sesuai dengan semua yang Anda impikan. Selamat hidup bersengaja. Selamat menikmati serial video narasi Servo Mechanism. Ini hanya kata pengantar dari saya. Ada baiknya, kita mulai yang ringan terlebih dahulu. Baik sahabat semua, ambil kertas dan catatlah sebanyak-banyaknya. Satu tahun ini, uang datang ke Anda dari mana saja. Sekali lagi, ini adalah hanya mencatat uang datang. Uang masuk selama satu tahun belakangan ini. Anda sendiri yang menentukan. Apakah selama tahun 2020 ini atau sejak awal tahun 2019 sampai sekarang? Boleh juga. Yang penting Anda rinci catatannya. Sekali lagi, hanya uang masuk. Bisa dikasih suami atau bisa dikasih istri. Bisa dari gaji, bisa dikasih oleh orang tua, dari bekerja. Jadi broker properti, dapat uang tips. Dapat uang korupsi, uang jabatan, uang pelicin, hasil bisnis usaha, dari mencuri, diberi, dapat waris, apapun uang tadi masuk, catatkan dalam selembar kertas. Sebanyak-banyaknya, serinci-rincinya, dan coba catat angkanya sedetil mungkin. Semakin Anda tepat detail rinci, maka pelajaran akan pola uang datang, akan semakin mudah Anda kuasai, sehingga servo uang masuk akan akan kita ciptakan lebih banyak lagi. Sekali lagi, ambil kertas, kertas folio kosong, kalau perlu beberapa lembar dan lakukan pencatatan atas uang datang ke anda selama setahun ini. Penting untuk anda mengeluarkan semua sedetil mungkin karena nanti kita akan membuat pola uang datang jadi servo anda semua yang berlimpah. Lalu anda tulis total uang tersebut, juga pastikan list di atasnya dari mana saja uang tersebut. Sebelum kita jumlahkan, kemudian tempel list daftar uang datang tadi beserta jumlahnya di meja atau di dinding kamar kerja Anda atau di dinding kamar Anda. Pelajaran selanjutnya menanti. Selamat mengerjakan.